bilang di di ya, Tadi kan, wah, samping Samping Eh, siap ya, silah yeah. Siap jangan mau kemana laki-laki mungkin ganti pada udah bimasun kita akan memberi ilmu jadi kita harus berterima kasih kepada siapa ya burung burung kita berterima bu. kasih kepada burung caranya dengan apa siapa yang tahu dengan caranya bagaimana dengan cara apa kita mengucapkan terima kasih kepada burung siapa yang tahu siapa yang bisa Oh, kalian mau berterima kasih kepada ibu guru Tidak usah susah-susah. Tapi caranya, kita harus jadi anak yang baik. Anak yang soleh anak yang baik. Buruk sama siapa? Kalau di sekolah, menurut sama siapa? guru, guru, orang tua, guru, orang sekolah sekolah. Ya, ada ibu-ibu yang lainnya. Kalau di rumah, sama siapa ya? Berterima kasihnya sama siapa? Sama ibu dan bapak masih punya ibu. Eh, masih namanya siapa? Nama ibunya. Ah, jangan teteh, ama siapa? Mama, mama, mama, mama, mama, oh bapak mama, oh, bapak kalau ini siapa? terima kasih kepada guru tapi sedang. Sekarang mau dinyanyi kan? Mau semua semua Satu, dua, tiga. Mau ibu dulu dengarkan dulu ibu ya Nanti anak-anak semua Please. <tuk> Ayo <tuk> coba sekarang supaya, siapa yang mau buat apa? mau ke depan Ayo mau makan apa? Kita mau Kita mau Kita mau Kita mau makan Kita mau ke depan Kita Kita Kita Dua, tiga, istri jangan kenakan rumah saja kenakan saya ya kan? dia yang manis sih yang coba sudah sama ibu bagus cara yang manis yang bagus yang begini begini begini biasanya taklukin atau Terus di tegak, bagarnya tegak Terus pandangannya ke depan Sekarang itu pertanyaan Kenapa kita harus duduk tegak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau telah menangkan Untuk yang mau gue beri bumbu Untuk Supaya apa, sayang Supaya nanti anak-anak Kalau nanti begini Nanti jalannya jadi begini mau gak? Bagus, Mengapa kita harus berterima kasih kepada guru? Kenaon, kurang, terdak, mengatur, untuk ibu, bapak, guru. Mengapa kita berterima kasih kepada guru? Siapa yang bisa? Mengapa kita berterima kasih kepada guru? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? karena apa oh, siapa yang tahu ingat-ingat guru kita kepada kita apa sudah apa memberi apa siapa yang tahu siapa sudah yang tahu Hah, mengapa kita harus berterima kasih kepada guru karena eh ah, karena apa berjasa aduh. berjasa yang namanya berjasa udah Berjasa itu kita sudah diberi apa coba Alu. ilmu, Tuh, pintar, apa lagi Ayo. Semuanya harus semuanya berbicara ya Sudah diberi tadi setelah bagus ada katanya ibu sudah berjasa pintar. Ada yang memberi ilmu, apa lagi yang diberikan oleh ibu buruk pada anak-anak? Siapa yang tahu lagi? Ayo selain ilmu apa lagi? Cetak lagi? Kasih. Sayang. Bukan lagi sayang sama mama sama ibunya Yang memberi kasih sayang itu bukan ibu Di rumah saja Tetapi Ibu Buru. Eh pintar Tepuk tangan, bantuan. siapa namanya tadi Siapa namanya Siapa namanya Oh nah Tepuk tangan, lompat saja, udah pintar udah berani Siapa berani tadi yang namanya Siapa lagi yang namanya